Harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini, Kamis, 24 November 2022, terpantau naik untuk cetakan antam sementara cetakan UBS cenderung turun. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp558.000, naik Rp1.000 dibandingkan harga Rabu, 23 November 2022. Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol Rp522.000 atau turun Rp1.000 dari harga kemarin. Emas antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini dijual Rp1.012.000, sementara emas 24 karat UBS ukuran yang sama dijual pegadaian seharga Rp977.000.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 Sekian harga emas untuk tanggal 24 November 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.